So guys, balik lagi bareng gua ada Andri Molana di game Agnike. Ya, di video kali ini kita akan berpoya-poya ya, walaupun kita belum dapat nian, tapi kita akan berfoya-foya bersama siapa? Bersama Swire ya, bersama Swire dan juga bersama Swars ya, oke? Okay? Swire dan Swars, ya, Swire eh, apa namanya? Swire? Eh uh, dan Swartz ya Oke okay, double S ya double S Oke okay, sama-sama S ini Kita akan elite in sama-sama ya Berdua ya tanpa banyak bacot lagi ya Karena kita punya LMD ratus ribu itu tadi Oke okay, kita langsung saja Dan ini kita sudah gua siapin ya Oke okay, selamat mencoba Oke okay, kita akan berfoya-foya bersama Swire ya Oke okay. Wuhu elit dua ini mantap sekali, tapi sayangnya ini menutupi layar, cuy. <laughs> menutupi layar ini. Oke okay, kita eh eh salah dong. Ntar ntar bentar Oke. Oke. Yuki. Nah kan menutupi layar, cuman menutupi layar dan kita uh, panggang ini. Uh, 18 ya masih banyak sih kita sampaikan 26 lah ya atau 30 lah halnya. malah paling tinggi dia ya daripada yang lain ya. nggak usah dulu lah oke okay, levelnya sudah dan selanjutnya kita nah elite 2 inswards yang dimana ini kita kalau dapat ininya kita dapat skill ketiga yang dimana itu uh, jaraknya itu jarak berbanding lurus anjay berbanding lurus enggak aduh eh uh, pokoknya crossfire adalah ya intinya eh uh, apalah sebutannya itu pokoknya dia itu kalian tahu lah ya mungkin kalian dah punya kali ya jadi gua enggak perlu lagi lah break tahu Oke okay, akhirnya kita dapat swast oke okay, swast kita sudah elite 2 Oke, okay, terima kasih. Nah, setelah ini kita langsung saja. Itu nanti kita akan coba. Itu kita lawan bos, lawan bos siapa namanya? Gua lupa lagi kan namanya. Meposito ya, kita lawan bos. Meposito, oke, okay, 30 ini 30 ya. Yes, Swatch 30 seharusnya itu, nah. Tiga oh, Dan ini Ini Tiga juga Mungkin seharusnya Oke okay, tiga juga Sampai Jok, Kalau nggak ada plan ini susah ini ya? Dan selanjutnya itu Siapa lagi Nah rencananya ini gue nanti Mau elite dua uh, Ini bapak dan juga Dan siapa namanya bentar Angelina dan gua Nighting Angel ini gua nggak pakai Musti pun gua hampir nggak dipakai dan Ifrit ya Ifrit gua nggak pakai gua nggak cocok dengan Ifrit <laughs> gua nggak style ya okay. yang perbanding lurus berbanding lurus lagi kan ya pokoknya intinya yang lurus lurus itu gua nggak tahu itu mikirnya bagaimana tidak se soalnya tidak semua map itu yang diperlukan kayak gitu ya oke okay. Kita lanjut saja, langsung saja. Terima kasih. So, oke, okay, langsung saja guys. Kita di challenge mode dan start. Oke, okay, gua pakai operator ini dan BB. Lalu kalian bertanya kenapa gua tidak memakai Nian atau Bless ataupun sebagainya. Itu gua anggap itu masih belum rilis ya. Jadi kita pakai saja yang ini, oke? Okay? Sombong amat oke okay, kita coba lagi guys ini gua sudah berapa kali udah belasan kali bahkan sampai 20 mungkin ya kita sudah mengulang-ulang ini ini karena salah timing ini gua ini di latihan training malah oke okay, ya nyaman sekali pas uh, yang sebenarnya malah salah <laughs> oke okay, langsung Oke, okay, sampai sembilan okay, kita taruh ini di sini. Masih sepuluh dua belas. Oke, okay. di sini dan ini jangan lupa. Oke, okay. setelah itu kita taruh Glausus di sini. Setelah itu, skill texas dan ini di sini. Dan ini di sini, ya, yeah, oke. Okay. Nah, kita langsung terus. Kita jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya. oke sip Nah, setelah itu baru ini di sini. Enggak, kita pakai ini saja berserok oke okay, thank you ada Oh, men. Salah lagi, men Saya lupa lagi loh. Aktifkan ini lah. Masih bisa kan? Oke, okay, masih bisa ternyata. Ih, ih. Oke, okay. <laughs> sedikit lagi dong. Mm -hmm. apa aman? aman seperti nyaman? wow, ini kan? oke oke oke oke oke ya, ya, ya, ya, ya. Ayo, ayo, suara, suara, suara, suara, suara. Come on, come on, come on. Hmm, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, suara. Please, please. Oke, okay, thank you. Lanjut, lanjut, lanjut. Ternyata masih bisa ya, suara. Nah, ini ini Rombang ketiga Ini harus pakai Ini ya 363738 Oke kita pakai sekarang Ini di atas langsung saja pakai Oke Please please come on. Oke bom hanya gagal, ternyata. hmm lelah. Oke, okay. oke. Okay, ini sepertinya aman ya? Aman terkendali ini. Nah, ini cuman ini yang di atas. Nih. Ayo, bung! Ayo, bong, Ayo, bong, Ayo, bong. Yuk, Oke, okay, thank you. Nah, ini nih, masih 50 dong. Lama sekali, Oke, okay, lanjut makan lagi. Nah, ini dia. Nah, ini nih, masih ada dua gelombang lagi ya. Jadi kita perkuat. kita perkuat dan kita hancurkan ini loh itu orangnya tidak datang <guruh> garam gua ini dengan orangnya dia bisa menghiling loh Oh iya, gua lupa lagi, dong. Hampir lupa terus ini gua sama skill-skillnya. Oke, okay. nah ini nih ya, ini yang terakhir kita harus kuatkan. Oke, okay. mm -hmm. Eh, salah dong. Oke, okay, bagus. Good Oke, okay, taruh ini di sana. Nah, ini dia buatkan Swire suar. Suara go suara udah pasti bisa. Udah, karena ini yang terakhir. Wah, ini susah nih, bos. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. apakah bisa? Oke. Okay. Sepertinya aman, aman guys. Sepertinya aman. Oh iya, yeah, itu oh shit man. Ayo, bung orang itu udah di tengah-tengah dong. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, okay. bisa, bisa, pasti bisa. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo! Astaga, nah, saatnya sudah ya. Oke, okay, ketika sudah ini kita, nah uh, kita tinggal tunggu ini saja cuy. Ini kagak dibutuhkan sepertinya ya. Kita taruh ini di sini. Gak bisa cuy. Ini kita taruh ini di sini. Nah, kita tinggal tunggu saja. Ini sangat lama sekali. udah mati doh. <laughs> oke okay. akhirnya kita berhasil setelah bersekian belasan kali bahkan hampir 20 kali kita ngulang ya jangan bilang ini training <laughs> semoga saja bukan training itu ya as long as far oke okay, kita dapat uh, lampion juga